Selamat siang rekan-rekan sekalian uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Terima. Untuk kita semua uh, Senang dapat bertemu kembali Secara virtual dalam press briefing Pada hari ini Dan pada hari ini saya sangat bergembira Bisa didampingi oleh Pak Hose Dirijian -kerjasama, uh, diri kerjasama ASEAN kita Dan uh, dengan Pak Yuda juga Direktur Perlindungan Warga Sayang sekali Pak Rizal tidak bisa menemani kita Pada siang hari ini karena ada kegiatan Menlu pada saat yang bersamaan. Namun, teman-teman uh, sekalian, uh, dapat pula kami sampaikan bahwa uh, kita mencoba efisien kembali pada hari ini. Karena beberapa hal yang harus kita juga uh, koordinasikan pada jam satu, teman-teman kita di sini juga akan mengikuti video conference dan kegiatan lainnya, sehingga kita mencoba efisien dalam menyelesaikan kegiatan briefing hari ini. Teman-teman sekalian, saya hanya bersifat pengantar saja bahwa uh, seperti yang kita sama-sama maklumi bahwa dalam uh, kurun waktu selamat COVID ini konsentrasi politik luar negeri kita tetap uh, pada masalah perlindungan warga dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari uh, berkontribusi dalam berbagai aspek kerjasama baik regional maupun multilateral dalam penanganan COVID itu sendiri. <coughs> Namun di luar itu tentunya di, uh, Kegiatan diplomasi terus berjalan uh, dalam tataran yang beragam dan Ibu Menteri Luar Negeri sendiri secara aktif terus terlibat dalam berbagai kegiatan internasional. Hanya untuk melihat kembali pada tanggal 27 Mei yang lalu Ibu Menteri Luar Negeri mengikuti pertemuan terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang juga dilakukan secara virtual mengenai perlindungan warga negara sipil dalam konflik bersenjata. Ada tiga hal yang diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada pertemuan tersebut, mungkin rekan-rekan juga sudah mengikutinya dalam uh, media sosial yang di, dikeluarkan KEMLU, namun ada baiknya saya mengulangi kembali karena relevansi dari apa yang disampaikan oleh Indonesia ini pada saat kita semua fokus pada penanganan covid juga akan bisa direfleksikan melalui penanganan masalah keamanan secara global. Ibu Menteri menggarisbawahi pertama, pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan di masa pandemi 2019. Kedua, memastikan ketaatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Dan terakhir, pemberdayaan perempuan adalah elemen penting dalam perlindungan uh, warga sipil. Jadi rekan-rekan sekalian terlepas dari perhatian dunia internasional negara-negara pada umumnya pada masalah penanganan covid kita jangan juga melupakan bahwa ada pocket poket atau kantung-kantung permasalahan di mana konflik terjadi dan partisipasi uh, PKO dalam hal ini dan penanganan uh, konflik yang melibatkan juga unsur Indonesia menjadi bagian dari pelaksanaan politik uh, luar negeri kita yang bebas aktif. Rekan-rekan sekalian, saya sangat beruntung pada hari ini terlalu didampingi oleh Bapak Hose. Dan uh, saya akan langsung mengajak Pak Hose merespon pertanyaan yang disampaikan dari Asai Simpun, tidak salah ya, terkait kerjasama ASEAN uh, Pak Hose uh, saya persilahkan Pak Hose ya. uh, terima kasih Pak Pajasa, Pak Yuda dan teman-teman wartawan semua yang saya hormati selamat siang masih dalam suasana Idul Fitri izinkanlah saya menyampaikan minnal izin wal faizin. mohon maaf lahir batin semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan yang baik dan keselamatan dalam situasi uh, pandemi saat ini Nah, uh, seperti tadi sudah dikatakan Pak Fajasa, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman wartawan. Uh, saya ingin langsung menjawab saja, yaitu mengenai KTT ASEAN ke 36. Uh, saya ingin sampaikan bahwa betul uh, Vietnam sebagai ketua ASEAN uh, tahun ini, tahun 2020, telah menyampaikan usulan penyelenggaran KTT ke 36 dari Vietnam, uh, di Vietnam, di Danang, uh, secara uh, fisik. Uh, uh, menghadirinya yaitu face-to-face -face meeting pada tanggal 27-28 Juni. Nah rangkaian KTT yang diusulkan oleh Ketua ASEAN yaitu Vietnam antara lain terdiri dari uh, KTT ASEAN yaitu KTT Pleno dan Retreat. Kemudian uh, ada ASEAN Leaders Interface uh, with Interparliamentary Assembly dan AIPA. Yang ketiga adalah ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Youth, yaitu dan pemuda. keempat adalah ASEAN Leaders Interface with Representative of ASEAN Business Advisory Council. Dan yang kelima adalah ASEAN Leaders Interface Session on Women Empowerment. dari ini yang KTT, tingkat menterinya tentu saja ada, ada rangkaiannya, ada ASEAN Coordinating Council, kemudian ada ASEAN Political Security Community Council, ada ASEAN Economic Community Council, dan ASEAN Socio Cultural Community Council. Jadi ada rangkaiannya, tentu saja ada working level yang terdiri dari kami, yaitu Senior Officials Meeting dan juga ada CPR-nya. Nah, pembahasan mengenai penyelenggaraan KTT yang perlu dihadiri secara fisik ini masih terus berlangsung, kita masih membicarakan. Itu apakah face to face ataukah video conference? Ada uh, uh, pandangan yang beragam uh, di ASEAN. Ada yang mendukung uh, kehadiran face to face, ada juga yang mendukung uh, penyelenggaraan KTT melalui video conferencing, mengingat pada saat ini situasi uh, pandemi COVID-19 sehingga uh, akan lebih baik jika itu dilaksanakan uh, melalui video conferencing daripada. Hadir secara fisik karena mengandung resiko risiko di mana para kepala negara akan bepergian ke Vietnam dalam hal ini. Jadi, hal ini belum tuntas dibicarakan. Barangkali, dalam beberapa hari mendatang, ini akan diputuskan bersama apakah. Ini akan dilakukan face-to-face face, ya di Vietnam ataukah melalui video conferencing. Nah, mengenai pertanyaan apakah akan ada KTT ASEAN Plus 3, uh, East Asia Summit, itu uh, seperti teman-teman ketahui bahwa KTT pada awal tahun itu hanya khusus internal ASEAN saja. Jadi tidak ada ASEAN Plus 3 atau East Asia Summit uh, yang, yang uh, berhubungan dengan mitra kita. Namun sebenarnya tahun lalu sudah diatur, Uh, mengingat ada keadaan khusus uh, akan diadakan pemilihan umum di New Zealand, maka New Zealand meminta agar KTT ASEAN dan New Zealand bisa diadakan back to back dengan KTT kali ini. Uh, namun demikian, karena perkembangan COVID-19 ini, maka uh, Perdana Menteri uh, New Zealand tidak bisa hadir uh, pada uh, pertemuan uh, KTT yang, yang rencananya akan dilaksanakan. Uh, kemudian mengenai pertanyaan apakah chairmanship Vietnam akan diperpanjang Nah sejauh ini di ASEAN belum pernah dibahas Belum pernah ada usulan uh, dari Vietnam mengenai perpanjangan dari keketuannya uh, Sampai tahun depan itu belum pernah ada uh, Apabila ada tentu saja kita akan membahasnya tapi sampai saat ini belum, belum ada Uh, usulan atau pembicaraan hal uh, mengenai hal itu di uh, di uh, ASEAN uh, kemudian ada pertanyaan Oh ya yeah. ini pertanyaan yang sama nah teman-teman semua meskipun uh, melalui video conferencing tapi uh, sebagaimana teman-teman semua mengikuti bahwa ASEAN itu terus aktif ada puluhan pertemuan ada daftar saya di sini cukup panjang dari pertemuan-pertemuan apa saja yang sudah dilakukan oleh ASEAN dari awal tahun sampai saat ini. Ada puluhan pertemuan memang banyak yang dibatalkan, banyak kegiatan yang dibatalkan seperti capacity building, training dan lain sebagainya. Namun pertemuan yang berkenaan dengan negosiasi masih terus berlangsung dan sejauh ini sudah banyak sekali yang dilaksanakan bersama oleh ASEAN demikian Pak, Pak dan teman-teman terima kasih terima kasih Pak Hose atas penjelasannya teman-teman sekalian sebelum saya meminta kesediaan Pak Bapak Pelindungan ini, Pak sudah tiba-tiba hilang karena saya terlalu Selalu terbiasa, saya katakan dengan Pak Yuda ini saya lebih sering bertemu dengan Pak Yuda di kantor Atau pada kesempatan apapun daripada ketemu dengan anggota keluarga di rumah <laughs> Demikian intensnya pertemuan saya dengan Pak Yuda karena menyangkut berbagai isu pelindungan warga Sebelum saya mengundang Pak Yuda, mungkin saya hanya sedikit memberikan sedikit statistik Apa yang telah dilakukan perwakilan kita di berbagai belahan dunia Dalam uh, membantu warga negara kita di masa sulit saat sekarang Uh, ini uh, statistik, mohon uh, saya akan membacakan secara persis angka-angka yang kita keluarkan hingga hari ini perwakilan Indonesia di seluruh dunia telah memberikan bantuan sebanyak 450.860 paket bantuan yang disalurkan melalui perwakilan Indonesia kepada warga negara Indonesia terdampak di berbagai belahan dunia dalam rinciannya. 391.359 paket bantuan diberikan kepada WNI di Malaysia. 8.928 diberikan pada WNI kita di negara Asia Pasifik lainnya di luar Malaysia. 3.474 paket bantuan diberikan kepada WNI kita di kawasan Eropa. 13.000 335 bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Amerika, 38.295 paket bantuan diberikan kepada WNI di kawasan Timur Tengah, dan 161 paket bantuan diberikan kepada WNI kita di kawasan uh, Afrika. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya minta Pak Yuda untuk merespon beberapa pertanyaan spesifik terkait dengan warga yang disampaikan. Terima kasih Pak Faiz yang terhormat Pak Hosek, teman-teman media semua, selamat siang, salam sehat, salam semangat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan spesifik mengenai isu pelindungan Wendy. Pertama dari VOE menanyakan mengenai ABK, bagaimana perkembangan hasil investigasi kasus perlindungan ABK Indonesia di Perairan Somalia. Jadi, sebagaimana teman-teman ketahui, ada awak kapal perikanan Indonesia dengan inisial H yang uh, jenazahnya di dilahut di sekitar Perairan Somalia. Dalam konteks ini, KBRI kita di Beijing telah mengirimkan nota diplomatik uh, kepada Kemlu RRT pada tanggal 19 Mei 2020. Dan kami mendapat informasi bahwa proses penyelidikan saat ini masih uh, dilangsungkan oleh otoritas RRT. Lalu kemudian pertanyaan uh, dari VOI juga mengenai jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal, uh, di kapal ikan, terutama Benda Tiongkok. Jadi sampai saat ini, kami bisa sampaikan berdasarkan database uh, Kementerian Luar Negeri, ada sekitar 2,9 juta warga negara kita yang tinggal di luar negeri. 9.404 di antaranya merupakan pekerja migran yang bekerja sebagai awak kapal. Kami dapat sampaikan di sini, pertama, tentunya data ini adalah data warga negara kita yang aktif melakukan lapor diri di perwakilan RI. Untuk awak kapal itu adalah data yang melakukan proses sign on dan sign off di perwakilan RI. Jadi kita perlu tepatkan pada konteksnya bahwa banyak warga kita yang tidak melakukan juga lapor diri sehingga tidak tercatat, yang ada di perwakilan. Dari data 9404 itu E, paling banyak bekerja sebagai awak kapal di kawasan Asia Timur dan e, Tenggara. Dan e, ketika kita bicara juga mengenai awak kapal, e, ada dua, yaitu awak kapal niaga dan awak kapal perikanan. Nah, ketika awak kapal perikanan tantangan terbesar tentunya adalah banyak e, warga negara kita yang bekerja sebagai awak kapal perikanan, bekerja ke luar negeri, tidak melalui prosedur, sehingga tidak tercatat di kementerian lembaga terkait di Indonesia. Demikian juga karena mereka juga tidak mendapatkan pemahaman, e, pengetahuan mengenai bagaimana bekerja di luar negeri dengan tepat, banyak yang tidak melakukan proses lapor diri di perwakilan. Ini menjadi tantangan e, kita semua. Lalu kemudian pertanyaan mengenai e, kerusuhan yang ada di Amerika Serikat, apakah ada WNI yang terlibat demo dan berapa banyak WNI yang menjadi korban? Berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari perwakilan kita di Amerika Serikat, hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari proses demonstrasi yang ada di Amerika Serikat, yang saat ini tercatat terjadi di lebih dari 140 kota yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan data terakhir, dari enam perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat, yaitu KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI LA, KJRI Chicago, KJRI New York dan KJRI Houston Total warga negara kita yang tinggal menetap di Amerika Serikat jumlah 142.441 Kami ulangi 142.141 Sekali lagi ini adalah data warga negara kita yang tercatat Yang tercatat dan melaporkan diri di perwakilan kita Seluruh uh, perwakilan kita uh, di Amerika Serikat uh, telah uh, memperluas uh, komunikasi dengan berbagai macam komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Amerika Serikat termasuk melalui uh, pertemuan secara online untuk memantau kondisi mereka dan Alhamdulillah hingga saat ini uh, kondisi warga negara kita dalam kondisi baik dan aman termasuk akses kepada uh, uh, jaringan kesehatan yang ada di Amerika Serikat. Himbauan-himbauan juga uh, telah diberikan oleh seluruh perwakilan kita, uh, meminta agar seluruh warga negara kita yang ada di Amerika Serikat tetap tenang, tidak keluar rumah, uh, mengikuti arahan dari otoritas tempat, dan selalu memantau uh, komunikasi dengan seluruh perwakilan kita yang ada di, di Amerika Serikat, termasuk jika dalam keadaan darurat dapat menghubungi hotline dari perwakilan RI yang terdekat. Uh, pertanyaan selanjutnya dari VOA: uh, bagaimana keamanan dan perlindungan WNI di Hong Kong? Jadi, uh, dapat kami sampaikan berdasarkan informasi terakhir dari KJRI Hong Kong, situasi di Hong Kong uh, relatif kondusif. Uh, ini terlihat dari aktivitas uh, transportasi, aktivitas bisnis, dan juga aktivitas uh, sekolah yang masih tetap berjalan. Memang benar ada. Demo besar-besaran yang juga berpotensi terjadinya clash dengan pihak kepolisian yang tentunya berdampak terhadap gangguan bagi aktivitas setempat. Dalam pemantauan kami, gangguan tersebut terlokalisir di lokasi-lokasi tempat demo dan tidak menyebar ke wilayah-wilayah lain yang ada di Hongkong. Sebagai contoh, pekerjaan kita yang biasa berkumpul pada saat weekend di uh, Victoria Park sampai saat ini juga masih tetap uh, dapat menjalankan aktivitas mereka Sampai saat ini tidak ada warga negara kita yang terdampak dari proses demonstrasi tersebut yang baru-baru ini terjadi uh, Untuk pertanyaan uh, apakah sudah ada yang minta pulang Jadi berdasarkan catatan kami, uh, warga negara kita yang pulang memang uh, pulang karena telah habis masa kontraknya atau juga uh, di layoff karena sebagai imbas dari COVID-19. Jadi tidak ada yang uh, terdapat langsung pulang karena proses demonstrasi Lalu pertanyaan mengenai uh, beredarnya sebuah foto seorang penemu di media sosial di Amerika Serikat uh, yang merusak properti dan lengannya terlihat atau Indonesia dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi yang kami himpun saat ini adalah yang bersangkutan merupakan warga negara Amerika Serikat lalu dari surat pembaruan menanyakan mengenai informasi tambahan 6 WNI yang meninggal karena COVID-19 di Saudi Arabia dapat kami sampaikan benar bahwa berdasarkan data terakhir terdapat penambahan 6 warga negara kita yang meninggal eh, akibat terjangkit COVID-19 di Arab Saudi dengan sebaran tiga ada di Mekah dua ada di Madinah dan satu ada di Jeddah Rentang usia dari keenam uh, WNI tersebut, antara 38 hingga 60 tahun, uh, seluruhnya berstatus bekerja di uh, Saudi Arabia. Uh, kalau kita lihat dari data tersebut, uh, 3 diantaranya dari 6 uh, ada di Mekah, memang saat ini kasus COVID-19 uh, masih banyak terjadi di Mekah. Uh, status Mekah pun saat ini masih dalam keadaan uh, lockdown. Lalu kemudian uh, pertanyaan mengenai yang di Kuwait, gitu ya. uh, jadi proses karantina yang ada di saat ini terjadi, ada di, uh, dilakukan baik di rumah sakit maupun di lokasi-lokasi karantina yang ditetapkan oleh uh, pemerintah Kuwait. Uh, kemudian ya, pertanyaan terakhir mengenai jamaah tablik, uh, update mengenai kondisi jamaah tablik, uh, bagaimana proses hukum, yang menipai jamaah tablik, dapat kami sampaikan secara umum, secara umum dulu, eh, jamaah tablik eh, yang tersebar di berbagai macam negara saat ini ada di 13 negara dengan total 1165, di mana 361 diantaranya telah kembali ke Indonesia. Kita fasilitasi menggunakan mekanisme rehabilitasi mandiri. Lalu untuk eh, jamaah tablik yang ada di India, sampai saat ini, Jumlah warga negara Indonesia yang mendapatkan Fear First Information Report yang statusnya aktif berjumlah 334. E, jumlah WNI yang saat ini masih dalam status Judicial Custody berjumlah 151. E, telah juga ada putusan bebas bagi e, 31 orang. Lalu bagaimana rencana evakuasi? E, dapat kami sampaikan bahwa jika proses karantina ataupun proses hukum yang uh, menimpa uh, jamaah tablik Indonesia in, di India telah selesai dilakukan dan mereka telah mendapatkan exit permit dari pemerintah India kita akan memfasilitasi kepulangan mereka menggunakan mekanisme repatriasi mandiri, sebagaimana yang sudah kita lakukan untuk pemulangan jamaah tablik-jamaah tablik di wilayah negara-negara yang lain uh, dalam hal ini terkait dengan proses hukum, KBRI New Delhi juga telah menunjuk uh, pengacara untuk memastikan seluruh warga negara kita uh, jamaah tablik Indonesia mendapatkan hak haknya secara adil dalam sistem peradilan uh, di India demikian Pak Faisal beberapa Baik. pertanyaan sudah kami terima kasih terima kasih uh, terima kasih Mas Yuda atas uh, penjelasannya rekan-rekan ada dua pertanyaan lagi yang akan saya respon pertanyaan pertama dari Netcom mengenai new normal dan uh, bagaimana diplomat melakukan negosiasi uh, perkembangan ini bagi kita sejak beberapa bulan terakhir memang sudah menjadi satu kondisi normal yang baru karena tidak ada lagi interaksi secara fisik antara kita dengan mitra kita dalam pembahasan berbagai isu bilateral ataupun uh, multilateral tadi Pak Hose sudah menjelaskan bagaimana rencana penyelenggaraan pertemuan ASEAN yang akan datang dan juga Rangkaian pertemuan ASEAN yang sudah sebelumnya dilakukan, semuanya dalam format virtual. Uh, ingin saya garis bawahi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang secara aktif mendorong agar berbagai rangkaian pertemuan ASEAN tetap berjalan uh, di tengah keterbatasan, uh, tidak bisa kita melakukan penerbangan ke satu negara. Jadi kalau teman-teman memonitor apa yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, segala sesuatu yang terkait uh, rangkaian pertemuan ASEAN dan lainnya itu juga salah satu kontribusi Indonesia telah mendorong negara-negara agar uh, mensiasati ketidak uh, kesulitan interaksi uh, untuk bepergian segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uh, negosiasi secara virtual memang ini suatu kondisi baru yang kita semua-semua melakukan penyesuaian tidak hanya dari sisi Indonesia namun juga uh, diplomat atau negara-negara manapun di dunia uh, menggunakan mekanisme ini untuk membahas berbagai isu Uh, ada pertanyaan dari Sydney Morning Herald mengenai masalah uh, uh, keputusan dari pengadilan Federal Australia terkait pelarangan ekspor live cattle ke Indonesia pada tahun 2011. Uh, dari uh, pen uh, penelusuran kita di Kemlu khususnya dengan uh, Direktorat yang menangani isu Australia, hingga saat ini belum ada pelaku bisnis Indonesia yang melakukan pendekatan atau melakukan inquiries terkait dengan keputusan ini. Dengan demikian, saran kami lebih baik ditanyakan langsung ke pihak Kementerian Perdagangan atau Kementerian Terkait yang mengurusi mengenai masalah cattle atau importasi live cattle ke Indonesia. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan partisipasi dalam kegiatan virtual press briefing mingguan di Kemlu. Kita bertemu lagi minggu depan dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.